Teman-teman, wow. Keren kan? Nah, tariknya keren. Oke. Ular ini ular berbisa, teman-teman bisa lihat tariknya. Ular, ular hijau ekor merah atau Turmerus insularis, teman-teman. Ular hijau merah ini makanannya seperti katak, tikus, burung, teman-teman. teman-teman ketemu lagi di channel saya kali ini kita ada di hutan teman-teman rencananya hari ini kita mau herping mau monitoring ataupun mau bertualang di hutan ini teman-teman siapa tahu kita dapat hewan seperti ular burung uh, terperang salvator ayam hutan dan hewan lagi yang lainnya teman-teman Oke sekarang saya ada di sungai yang dimana sungai ini banyak sekali hewannya teman-teman Oke yuk penasaran ikutin terus Oke okay, teman-teman, aduh cukup melelahkan, tapi kita terus semangat buat mencari keberadaan hewan yang ada di hutan ini teman-teman. Coba kita dapat hewan ya. yuk ikutin terus. Wow teman-teman, bisa lihat ada ular ya. Ini ular hijau si ekor merah teman-teman. Bisa lihat ya. Oke okay, kita ambil. Oke okay, kayu ya. Oke. Okay. Wow, ini dia ularnya teman-teman keren, ularnya nggak mau turun. Nah, ini dia teman-teman, ularnya. Wow, keren banget, teman-teman bisa lihat ekornya merah. Nah, ini ular hijau ekor merah atau Turmesus insularis, teman-teman. Ular hijau merah ini makanannya seperti katak, tikus, burung teman-teman Wow keren banget ya Ini adalah ular yang memiliki bisa tinggi teman-teman Wow bisanya itu hemotoksin Saya kaget ya Ularnya keren Ini hampir sama seperti ular bangkai laut Karena ular ini adalah ular paper pohon Paper pohon teman-teman Wow keren lihat Wih, Ekornya merah ya Nah, saya masuk kawasan ular hijau seekor merah Di sini memang banyak teman-teman di Jawa ya Oke Coba lihat teman-teman Ekornya ini merah Jadi buat teman-teman Ingat harus hati-hati ketika melihat ular hijau Karena dimana ular hijau itu banyak sekali jenisnya Dari ular pucuk ya Itu hampir sama Karena warnanya hijau Nah untuk membedakannya Dari pangkal ekornya teman-teman Dimana Ular berbisa itu pangkal ekornya Warnanya Warnanya merah teman-teman Tapi kalau warnanya putih Babu itu nggak berbisa teman-teman Aman Ini memiliki bisa tinggi ya Oke teman-teman bisa lihat Wow keren Ukurannya mantap teman-teman Wow Ular si hijau ekor merah Asli warnanya merah teman-teman Nah lihat pangkal ekornya warnanya merah Kita pakai kayu Karena dimana si ular ini Apa ya cenderung lebih agresif ketika merasa terancam teman-teman ular ini hidupnya di pepohonan kadang turun ke bawah ketika panas ataupun e, merasa mencari makan teman-teman oke okay. dia lagi di atas pohon ini teman-teman ranting-ranting oke okay. jadi di sini memang banyak teman-teman ketika ada satu ular berbisa ini jadi pasti ada ular berbisa lainnya oke okay. nah keren kan dari coraknya teman-teman bisa lihat. Nah. Dimana ular bisa itu kepalanya segitiga teman-teman. Dan di bagian pangkal ekornya itu berwarna merah teman-teman. Wow keren ya. Keren. Lihat ya. Mantap. Oke teman-teman. Kita kayaknya dibiarin lagi atau kita bawa ya. Dikarenakan. Di sini memang habitatnya, teman-teman. Belum ada sih korban tergigit ular hijau ekor merah di kawasan ini, teman-teman. Jadi kita kesini lagi. Oke, okay, ayo turun ayo naiknya. Nah, dia lagi naik ke atas pohon, teman-teman. Nah, oke. Okay. Oke okay, yuk teman-teman kita lanjut Oke okay, teman-teman Di samping saya ada bubuk hitan, Dan di sebelah sini ada uh, rumputan yang yang rimbun teman-teman Cepat -teman. kita dapat hewan Oke okay, yuk ikutin terus Wow teman-teman keren saya menemukan lagi ular hijau ekor merah keren banget ya Waduh nah kita pakai kayu dulu ya teman-teman ini kayak tadi ularnya hijau ekor merah teman-teman mantap oh. kecil yang berbisa teman-teman warnanya cantik hijau teman-teman wow keren banget wih ekornya merah lagi kayak tadi ya banyak di sini memang keren keren banget penghuninya teman-teman wow ini ular berbisa teman-teman jangan tiru apa yang saya lakuin oke ketika kita angkat si ular ini otomatis akan melilit ya aduh nggak sia-sia hari ini teman-teman dapat ya dapat ular hijau ekor merah wow, keren banget waduh Mantap Ular ini ular berbisa paper pohon teman, teman Ingat ya Jangan lakuin apa yang saya lakuin teman, -teman. Ini berbahaya Ciri-cirinya Apa ya ekornya merah teman, teman Ini memiliki taring bisa Oke gimana ya nunjukinya Karena kita harus cari kayu teman-teman Buat tunjukin Oke bentar dulu Aduh Kita ketaruhin dulu di sini ya Jangan ada kering teman-teman Kita lihat Oke, okay. nah kesini dulu teman-teman. Nah, kita taruh ya di sini ya teman-teman. Oke. Okay. Nah, ketika udah gini di sini teman-teman kita pegang bagian kepalanya. Wow, keren. Ular hijau seekor merah. Kita lihat taring bisanya teman-teman. ingat dia lagi ganti kulit juga teman-teman sama wow ya ya dia lagi ganti kulit teman-teman misalnya oke okay, bisa lihat nah dia lagi ganti kulit teman-teman kita bantuin keren banget ya ularnya wow nah dia lagi ganti kulit teman-teman oke okay. sesuai janji saya eh, kasih tahu tarinya teman-teman oke okay, oke okay. Oke okay, ini dia bisanya keluar Nah teman-teman Wow keren kan Nah tariknya keren Oke okay. ular ini ular berbisa teman-teman bisa lihat tariknya Wih tajam Setajam silet teman-teman Oke okay. Kita kembaliin lagi teman-teman Aduh ini, Oke okay. Sudah ya Oke okay, teman-teman kita lanjut lagi Yuk ikutin terus